ya teman-teman wuuh banyak sekali mainan ini. kita sudah siapkan wadah di sini ini wadahnya kita ambilin mainannya di sini ada mobil bus buat ngangkutin penumpang kita masukkan ini ada mobil adventure warna hitam Mobil adventure lagi warna merah. Wah, uh, ada mobil slider buat bikin jalan. Ada mobil polisi juga. Ada mobil balap sih. Ini ada mobil pemecah batu ada mobil polisi lagi nih mobil polisi yang ada boxnya ini ada pesawat ini pesawat yang lebih besar Tuh. kok bisa muter ada bebek-bebekan juga di sini ada ikan-ikan aku nggak ada buntungnya ini ya wow, ini ada mobil off 4 wd masukkan lagi di sini ada dinosaurus karet masukkan Ini ada mobil polisi, ini polisinya. Ada mobil estafator juga di sini. Kita masukin lagi di Ada bus lagi buat mengangkut penumpang ini warna biru. Adalah lagi mobil bus warna ungu. Wow, mainannya banyak sekali, teman-teman. Mari kita simpan, kita kasih box ini ajalah lah.